Benzema terima penghargaan pemain terbaik Globe Soccer Awards. Karim Benzema dan Alicia Putelas telah menerima penghargaan pemain terbaik pria dan pemain wanita terbaik tahun ini di Globe Soccer Awards. Upacara penghargaan diadakan di Dubai, Uni Emirat Arab. Ini adalah penghargaan individu lainnya untuk striker Real Madrid itu setelah menerima penghargaan UEFA untuk pemain terbaik musim lalu serta penghargaan pemain terbaik dunia, Ballon d'Or. Dilansir Marka, Jum'at, 18 November 2022, orang-orang dari 225 negara di seluruh lima benua memberikan suara untuk penghargaan tersebut. Sebanyak 33 juta suara diberikan untuk memilih finalis yang dipilih oleh juri yang terdiri dari tokoh sepak bola. Sementara itu, Carlo Ancelotti memenangkan penghargaan sebagai pelatih terbaik. Real Madrid dinobatkan sebagai klub sepak bola terbaik, dan Florentino Perez memenangkan penghargaan sebagai presiden klub terbaik. Direktur Umum Real Madrid, Jose Angel Sanchez, juga dinobatkan sebagai CEO terbaik, dengan Direktur Pemandu Bakat Real Madrid Jose Angel Sanchez menerima penghargaan pemandu bakat terbaik tahun ini. Benzema, Perez, dan Ancelotti tidak dapat melakukan perjalanan ke Dubai, tetapi mengirim video untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut. Ancelotti menekankan bahwa musim lalu adalah musim yang tak terlupakan dan fantastis. Kami menunjukkan bahwa klub ini tidak pernah menyerah dan kami pantas memenangkan gelar ke-14 Liga Champions, kata Ancelotti. Piala Dunia 2022, Camavinga jadi korban pelecehan rasis. Eduardo Camavinga menjadi sasaran pelecehan rasis setelah tackle yang terlambat terhadap rekan setimnya di Perancis, Christopher Kuku, dalam latihan. Akibat insiden ini, Kuku harus absen dari Piala Dunia 2022 Qatar. Prancis mengambil bagian dalam sesi latihan terakhir sebelum turnamen di markas Leventer selasa 15 November 2022. Dalam sesi latihan, Kemofinga menerjang dengan benturan yang tidak tepat pada bintang RB Leipzig itu. Kuku terlihat menggangi kakinya yang kesakitan dan dibantu keluar dari lapangan latihan. Setelah menjalani tes medis, diketahui Kuku dipastikan absen dari Piala Dunia Qatar. Hal itu membuat gelandang Real well Madrid menjadi sasaran pelecehan rasis dengan seorang pendukung berkomentar dalam video cuplikan insiden tersebut dengan menyebut pemain berusia 20 tahun itu sebagai selfish dalam bahasa Prancis yang artinya monyet kotor. Bos tim di Deschamps memanggil pemain depan intro Frankfurt, Randall Colomani, sebagai pengganti kuku pada hari Rabu, hanya beberapa jam sebelum tim terbang ke Qatar untuk Piala dunia. Sang juara dunia mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan, Leader Deskamps telah memutuskan untuk memanggil striker Andra Frankfurt untuk menggantikan penyerang RB Leipzig, Christopher Goukou, dinukil dari Daily Mail, Rabu 16 November 2022. Komite Medis FIFA telah menyetujui penarikan Christopher Kuku karena cedera yang memungkinkan Leader Deskamps untuk memanggil pemain untuk menggantikannya, terangnya. Liverpool hingga Real Madrid rebutan Jude Bellingham, berusia Dortmund angkat tangan. Gelandang berusia Dortmund Jude Bellingham diprediksi akan menjadi rebutan klub-klub besar Eropa, seperti Liverpool hingga Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2023. Petinggi Dortmund, Hans Joachim Wetzky, tahu klubnya tidak bisa berbuat banyak jika ada klub datang dengan uang dalam jumlah besar. Melansir Transfer Market, Kamis, 17 November 2022, Bellingham ditaksir memiliki harga jual menyentuh 100 juta euro, atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Harga jual mahal itu sebanding dengan kemampuan Bellingham yang dapat dikatakan di atas rata-rata, meski baru berusia 19 tahun. Pada musim 2022-2023, Bellingham sudah menorehkan 9 gol dan 3 assist dalam 22 penampilan. Performa apik itu juga yang membuatnya terpilih untuk suatu timnas Inggris di Piala Dunia Qatar 2022. Jika Bellingham tampil apik di Piala Dunia 2022, harga jualnya tentu akan melonjak lagi. Dortmund tahu harga jual tinggi bukan halangan bagi klub-klub besar untuk merekrut Bellingham pada musim panas 2023. Oleh sebab itu, Dortmund akan berbicara kepada Bellingham usai Piala Dunia 2022. Jika Bellingham ingin pergi, Watski memberi sinyal bahwa Dortmund tidak bisa menghalanginya.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 Demi akhir yang manis bersama Real Madrid, Toni Kroos menolak Man City. Keinginan Manchester City mendapatkan gelandang asal Jerman Toni Kroos harus pupus. Pemain berusia 32 tahun itu memilih untuk tetap berseragam Real Madrid demi bisa gantung sepatu di klub ibu kota Spanyol itu. Toni Kroos sudah 8 tahun berseragam Real Madrid. Namun, karirnya mungkin akan segera berakhir begitu kontraknya habis pada akhir musim 2022-2023. Rencana pembaruan kontrak antara Toni Kroos dan Real Madrid belum tersiarkan sama sekali. Kesempatan ini yang dipakai oleh Man City. Kebetulan Pep Guardiola pernah bekerja sama dengan Toni Kroos saat masih membela Bayern Munchen. Pelatih asal Spanyol itu ingin reuni dengan sang pemain di Man City. Rencana itu benar-benar diseriusi oleh Man City. Laporan dari Sport menyebutkan bahwa Man City bisa saja menaikkan gaji yang diperoleh Real Madrid. Saat ini Toni Kroos mendapatkan 9 juta euro per musim. Man City tidak keberatan untuk meningkatkan jumlahnya meski sang pemain makin tua. Laporan tersebut mengklaim Man City bersedia memberikan gaji hingga 14 juta euro per musim. Laporan terbaru dari Defensa central menyebut pemain berpaspor Jerman itu menolak tawaran yang ada. Toni Kroos sudah tidak punya minat untuk pindah klub, saat ini yang ada di pikiran Toni Kroos hanya membela Real Madrid. Toni Kroos bahkan sebenarnya sangat berharap ada pembaruan kontrak untuk dirinya, namun jika tidak ada pun tidak masalah. Daripada berpindah klub setelah kontraknya di Real Madrid habis, Toni Kroos memilih gantung sepatu.